Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber. Kali ini Loren Jinar Barber mau bikin apa ya? Setengahnya live, setengahnya tutorial. Ini uh, style tadinya habis ngobrol-ngobrol sama Loren, mau dipotong kayak gimana? Maunya kayak gini katanya. Oh ya, saya punya style kayak gitu. Uh, dan style itu saya kasih nama style uh, Jankis ya. dan kali ini style Jankis mau saya keluarkan lagi sebenarnya style Jankis ini sudah lama Loren buat dan kali ini ada pelanggan satu ini minta uh, dibikin style yang agak berbeda yang katanya tadi ada ada kayak gini rambutnya katanya dan kebetulan style itu yang diinginkan mengarah ke style yang dimiliki oleh Lorenz Jenar Barber yaitu style Jankis dan kali ini akan Loren tempatkan di stylish yang satu ini oke okay? uh, saksikan konten Loren sampai selesai dan selamat menyaksikan go go langsung aja dengan pengambilan awal ya karena ini Loren sudah hafal benar dengan style nya kastiknya uh, rambutnya jadi Loren tidak perlu ada ragu-ragu atau gimana enggak Loren tidak hafal benar karena ini style Loren yang buat langsung menggunakan pas nomor 2 untuk ya, mengambil uh, pola pertama ini belum mengarah ke gradasi ya masih mengambil pola awal dulu barang kendaraan atau sepeda atau apa gitu logiknya atau rangkanya terangkanya. Loren bikin style kali ini bikin video kali ini Loren buat kali ini kali ini juga Loren akan upload jadi nggak tunggu besok 1, 2, 3 hari nggak langsung keluarin akun oke okay, untuk pengambilan tahap awal uh, yang dimulai dari fase nomor 2 ya guys ya udah terlihat ya fase nomor 2 uh, udah selesai untuk bagian samping kanan ini kanan ya kalau di kamera biasanya terlihat kayak kiri untuk bagian belakang <tuk> sudah Loren ambil tadi ya tinggal pengambilan atau pembentukan pelan-pelan kayak gini langsung aja ke uh, satu persatu selesaikan dari sisi pintar. untuk tahap kedua mengambil dengan pas ya atau alas nomor satu lihat ya langsung aja ini gerak-gerak cepat orang akan kasih video ini berdurasi sepuluh menit aja. Janggis <gih> ini stylenya oke banget guys, maco banget. Halo bos, bos stylish ada pesanab, kan dateng kan kamu sendirian, ya kan? Uh, punya, punya anak apa? punya punya anak satu, punya anak satu guys. kirain masih bujang guys. Tidak. masih soalnya awalnya orangnya dia dulu masih kelihatan ganteng guys. Kan? ah ya ya ya ya. orang mana guys? Oh, bos orang mana bos? orang berjajar kah? orang Surabaya kah? atau orang mana gitu? itu kertas orang itu Bola bagian kanan ya Pindah ke bagian kiri ya Let's go kudu terus Langsung diambil bola bagian kiri guys ya Udah selesai Itu bagian yang kiri guys Belakang juga udah selesai Tinggal pembentukan Pola bagian atas yang terakhir Keren potongan ini Metal <laughs> Nah, sama. eh Sudah selesai itu. Coba kalian bersihkan dulu, dilihat dulu untuk mengambil rambut bagian atas. Diambil seberapa? Terlihat sudah? Mengambilnya ini kira-kira satu cm. raksikan terus guys tonton Loren ini udah selesai nih guys, Terancur. Ini dirapikan sama Loren dikasih brick, ya, biar sempurna style-nya atau dayanya các bạn Okay. coba ayo kita lihat ini stylenya nya cantik carianya Lorenzina Barber kita pelan-pelan saja melihatnya oke okay. untuk bagian belakang naik ya sayang ini pencahayaan dari luar karena apa ya pencahayaan dari uh, Matahari mengalahkan lampu LED yang ada di kameranya Loren. Keren ini, guys, coba lihat. Tuh, yang di dipotong atau stylishnya ketap-ketip. <tuh. tuh>. Itu anaknya, guys, main-main di sana dari tadi sendirian. Hei, dadah. Hei, dadah. Dadah. Dadah. Dadah ke kamera. Dadah ke sini. <laughs> Malu dia guys. Oke, okay, terima kasih sudah menyaksikan konten Loren kali ini ya. Mudah-mudahan jasa baik Anda terbayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Loren akhiri untuk konten kali ini. Boy, dadah. Sip. Oke okay kan gayanya kayak gini? Oke, okay banget Oke. Okay. Wassalamualaikum untuk Anda semua. Loren akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And in and.